Semakinlah, lama kita bersama Semakin aku tak lagi mengenalmu Kemanakah perginya ketulusanmu Yang dulu hanya kau beri Rasaku telah mati untukmu Ku ada tapi yang dianggap pada Ini dimengerti tapi tak pernah Mau mengerti Cinta ini sudah dipersimpangan Biarlah hati kita yang Milih tiada arti lagi kita bersama Bila rasamu tak lagi denganku Cinta kita sudah di ujung tanduk Takkan mungkin bisa dipertahankan Seringkali kau buatku Meski sakit, tapi selalu ku maafkan. semakinlah lama kita bersama, semakin aku tak lagi mengenalmu kemanakah perginya kekudusanmu yang belum? Cinta ini sudah dipersimpangan Biarlah hati kita yang memilih Tiada arti lagi kita bersama Jika rasamu tak lagi denganku Cinta kita sudah di ujung Kan mungkin bisa dipertahankan Seringkali kau buatku menangis Meski sakit tapi selalu ku